Islam ada lima, yang pertama mengucap syahadat, yang kedua sholat fardu, yang ketiga zakat empat dan lima puasa dan haji. Rukun Islam ada lima, yang pertama mengucap syahadat, yang kedua sholat fardu, yang ketiga zakat empat dan lima puasa Kukun Islam ada lima. lima. Yang pertama mengucap syahadat. syahadat. Yang kedua salat fardu. Yang ketiga zakat empat dan lima puasa dan haji. Kukun Islam ada lima. lima. Yang pertama mengucap syahadat. syahadat. Yang kedua